Jadi kagak di bos. with wait, wait wait wait apa nih? Lagi Kraken wins. Halo semuanya, apa kabar hari ya guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, thank you udah klik video gua. Gua mau cobain Kraken wins. Kan di sini Max winnya 10.000 kali 2 kali lipat lebih besar dari UUS ya guys Oke kita langsung aja gue bodoh an, Kita cocol manual di quick doang 10 kali teman-teman ya Kalau gue kurangannya dapat nih DART Ih gak mau guys Kalau gue kekurangan atau lebihan Gue minta maaf karena gue sambil ngomong dapat DART Oke lumayan co Dikasih bonus Chess Chess bonus bukan please bin kayaknya ya pilihan nih Oke ada 3 peti kita pilih kiri Kita pilih tengah lagi kiri-lagi cok kita beli kiri lagi coba cukup lagi aduh kumpulkan aduh aduh oh, si kraken cumi-cumi goblok ya <laughs> oke kita gas lagi 10 kali ya guys ini udah 20 kali ya kita naikin dua kali bed ke turbo dan skip 10 kali teman-teman Oh ya yeah, guys thank you banget yang udah lihat gua yang udah klik video gua apalagi yang udah subscribe kita coba dulu cocok lagi kita turun 1 kali bed ya guys di skip doang 10 kali biar auto normal aja ya guys ya nah yang baru gabung sama gua nanti kalau lu lihat JP di sini bantu subscribe ya coba ya like share sebanyak-banyaknya juga lo bisa cek gua mau main di mana gua main di apa cek aja di kolom komentar ya guys Buat taruh juga logonya di konten gua ini kalau susah nyari di kolom, gue udah saya tiakan linknya cok. lu tinggal klik aja gampang lah pokoknya ya. oke raken kita lihat kasih berapa duit hari ini semoga jadi juta dos ribu gua ya guys ya tapi kalau nggak jadi juta pun tidak apa-apa yang penting dari profit oke gua mau buy di 40.000 ribu quick skip ya guys gua langsung pilih aja Cepet ya guys ya pilih cepet aja Gak pakai mikir aja lah ya guys ya Pilih pilihan uh, ininya ya pilih pilihan pengalihan Kita pilih cepet aja Bagus oke mantap lagi Sip Jangan dulu kumpulkan om Kraken Aduh kumpulin cok Tapi ini 9 Uh, kayaknya sih Biasanya sih Sembilan jarang-jarang terjadi Semoga isinya juga ajib GGWP ya cokeh co. Liatin aja Oktopus ya berapa itu? Octopus <laughs> Octopus itu gurita yang bisa dimakan Ini Kraken gak bisa dimakan guys ya Kraken ini Octopus monster guys <laughs> Oke satu wild Ayo om Kraken Turunin lagi Krakennya Turun-turun lagi teman-teman Ayo satu wild lagi dong Please turun oke okay, dua wild kali tiga teman-teman, let's go kraken ayo bagus cok please baru-baru 400 doang nih gue beli empat ribu ya cok masa ya kagak balik modal atau JP guys gue berharap JP dua wild doang abisnya nah, nya nggak turun lagi kraken box box kraken nggak turun nih cok turun box kraken nggak mau tuh box tiga oke okay, kraken tiga wild kraken tinggal satu grisbeennya cok tapi ini cok terlalu aja cok oke okay. box kraken dong no, please dar dar dar aduh cuma dua aduh, box cok aduh. Dikasih cewek, pakai pakai oke kalau pakai dikasih pakai pakai coba pakai turun ya pakai pakai pakai pakai pakai ya pakai pakai pakai ya pakai ya pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pilih pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai Oke dapat aduh kumpulkan lagi cow baru 8 cok. Gue pengen dua belas kalau dua belas max dia belum terjadi tapi pokoknya JP cok, kalau dua ya sembilan aja jarang-jarang terjadi -jarang kalau kosongkan JP sembilan JP cow ini delapan semoga masih JP ya GC dua ribu balikin yang tadi terus dia dua di awal balik ribu dong. Oke langsung dua mantap banget kraken monster langsung dua. Wild-nya 2, bagus dong, box raket keluar dong Please, jangan kayak bangke, kecewa raket melukat cumi-cumi, bukan kecewa Ayo dong, tinggal 2 spin, cok Gak mau turun, ini box, -box raket raketnya cuma 2 aja, gak mau turun lagi, guys Let's go Turun lagi dong, nice, 3 ya, guys ya, Tinggal satu free spin, cok Masih ke OJP, kayaknya box Kraken kurang ajar ya Kurang ajar ya. Oke, box Kraken, cuma. Turun, guys <laughs> Oke, okay, kalau nggak apa-apa ya nggak masalah ya. Guys, coba tetap naikin bed ke bed 600. Nanti kita buy di 2 ribu. Setelah lagi di quickdraw 10 kali, teman-teman. Kalau kurang, -kurang. kalau cuma, dapat dong gratisan. Datang mau cok. Gratisan nggak mau turun ya, kecewa Benar sih kraken Ayo dong, please dapat. Oke nih, kayaknya udah 10 kita naikin dulu kali bed ke bed 1000 ya. Coba dulu bos skip 10 kali guys. let's go Udah kan bener kan, dapat dapet 1000 mantap nih guys Semoga kena 12 atau lebih dari 9 ya cuy Kita cok cek cok cek Langsung cepet aja guys gue main cepet aja ya guys ya Gue main cepet aja jik, jik. Aduh masih 7 udah kukulin Rangisan di buang siasi sia, sia geterlaluan ya Kraken geterlaluan guys sebangke kecoa oke satu wild langsung keluar dulu semoga banyak wildnya Cok di batch 1000 nih Cok kalau 1000 lumayan tinggi sih ya guys ya oke okay, naikin beri-beri lagi atau profit sekalian Kraken 3 kalinya mantap lagi dong lagi dong aduh box Krakennya kurang satu ya bro cuman biap di di biji aja nggak penuh lagi ya masih 23, 250, cuy Tidak ada krispin abis ini Coba dapat tulis lagi Coba bisa juga gak ada isinya Ternyata gue boxy Kraken ya Ini game-game banyak hadiahnya Tapi isinya jelek semua Gue sukanya di Kraken ini banyak hadiahnya buat cuma krispin luar Tidak Banyak hadiah bonusnya Oke kita lanjutin aja Tidak ada isinya coy Ternyata gratisannya ya Cuma 32 ribu aja Cuma naikin budi-budi sedikit Oke kita turunin 1 bet di Zekik doang 10 kali ya yes. Let's go Ayo dong Oh ya guys, gue kasih referensi agen-agen yang lu bisa WD-nya dibayar ya, cok. Ya gue gak mau mereferensikan agen yang WD-nya tidak membayar ya guys. Sorry guys, gue ganti lagi link agennya karena gue cari yang terbaik buat kalian semua ya cok gua nggak mau cuman ada ribet ribet ribet doang tapi nggak pernah JP gitu guys ya kayak WD-nya juga lama atau susah malah nggak bisa WD Oke ini nggak ada isinya coba langsung bayar di 60.000 ya guys jadi sekarang gua referensi Ragen buat lu yang WD-nya pasti dibayar oke lanjut kalau WD-nya nggak dibayar lu boleh langsung komen di gua aja lu nggak dibayar pastinya kalau JP kalau nggak JP apa yang mau dibayar gue main cepet let's go pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih Oke, aduh, kumpulkan lagi ah, aja, guys. Baru rakyatnya. bagus, guys. dua-dua, guys. Kalau duit ceritanya, guys. banyak yang apa, guys? Banyak oh, pengen lihat banyak bonus keluar, gak banyak bonus keluar. juga duit, duit, duit, banget duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, guys duit, <laughs> Wih, satu waktu kenapa wild, Pak, guys, jangan keluar, di terakhir mantap. Kita dong, satu, keluar, Cok. Oke, Lumayan ini naikin bunyi-bunyi, 8700 ya, guys. Oke, ini profit, mantap. Dua Kraken doang, kasih gue profit. Banyak vlog semuanya oke banget, 87.000 lagi dong, 100 lah, bisa lah Kraken. 9, .000 -9 .000, lagi. Buni -buni -buni 2 naikin lagi bundi-bundi lagi ya selamanya ya oke lanjutin lagi kita naikin bet lagi ya teman-teman ke bet 800 let's go masih di quicks doang pakai manual kali itu oke kita lihat apakah ada bonusnya lagi tambahan disini bonus yang pikmin tuh enak tuh coy ya eh, belinya oke udah habis kita lanjutin uh, 2x bet naik turbo skip 10 kali let's go gua kalau kurang hitung atau kelebihan itu nggak gua mohon maaf ya guys ya kalau lu di ID lu bisa lebih fokus lagi Ngitungnya jadi benar pas ya. Oke, lanjutin turun satu kali bed Dulu kali auto normal, Skipnya doang di checklist. Kenapa gua selalu naik dua kali bed turun satu bait di Kraken? Gua harap bonusnya keluar di bait gede. Yuk gitu, sebelum gua bye gitu guys ya prinsipnya gitulah ya eh, apa ya namanya ya teorinya begitulah ya kenapa gua naikin 2 kali bet, turunin 1 kali bet biar modalnya enggak terlalu banyak habis tapi kena bonus di bet gede gitu coy. Karena Kraken ini banyak bonusnya, itu yang gue demen dari bermain Kraken nih guys ya. Kalau lu bosan atau kira-kira si UU nggak ngasih profit, bisa lu coba dimain di Kraken ini guys. Siapa bilang slot yang lain nggak ngasih profit? Kita mau mobile langsung di 80.000 tadi 60.000 udah ya guys. Let's go Kraken nakasih uang profit Ya enak juga ngeliat disini lautan biru ya guys Tapi gak ada putri duyung ya coq Kenapa ya Oke kita pilih cepat aja Pilih cepat Aduh kumpulkan baru 8 guys Kenapa gak lebih dari 9 sih Sebel ya coq ya Sebel ya harusnya 12 dong Kalau penuh dapat semua biasanya 12 Nah coy dapet JP guys ya Backfield belum tentu tapi pastinya JP Oke Kraken keluar satu lagi dong Ayo jangan kayak encok ya Jangan enco <laughs> Yuk Raken Oke 2 banget Mantap masih sisa free spin Masih lumayan banyak nih Empat ya, guys ya Semoga keluar blok Blok raken banyak nih Blok raket ya guys Yang paling gede angkanya ya Blok raket guys Ngumpul Kalau ngumpul banyak bener Udah dikasih jp Aduh gak mau co Tinggal sisa 2 Teman-teman Oke Ini kita Eish, Mantap Cuy Di terakhir dikasih cekar <laughs> Cegar Mantap guys, Kraken wui, ini dia yang gua tunggu-tunggu. 266 langsung naik, bunyi bunyi, cod lagi dong, lagi dong. Aduh, nggak mau, cok. Terakhiran lagi dong, lagi dong, lagi dong, kasih dong Kraken win dong. Dar. Jangan kena cok kena apa nih? Monsters doang, cok. Mantap lumayan, guys. Laku 314 guys, mantap ya guys. Oke, ini gua berhasil ya, mau WD juga udah eh, naik, udah enak ini 100 persen naik ya, cuy. Tapi gue masih penasaran, kayak siapa masih penasaran, cobain lagi ya, sebenernya bisa jadi, minta aja cuy. Yuk, kita gas lagi di base 1000 karena gue mau buy di 100.000, cuy. Oke, lanjutin di quick doang 10 kali, teman-teman, semoga kena ah, bonusnya dulu sebelum kena buy free spin atau free spin gratisan Tapi kita lanjutin di base 3000, turbo skip aja 10, kayaknya, guys, kita gas, cuy, Nah, kan kan kenapa ini, Bigmi, Bigmi, Bigmi, Bagaimana? kiri kiri kiri eh kanan kanan kanan nih guys ya kita pilih kanan kolosal mantap kolosal yang paling gede nih guys boom tuh kan bener wuhuhuhuhu ceker berhenti di tengah-tengah anjing berhentinya di atas guys puncok mau kenapa apa cok ketea laluan aduh pakai kecoak raken cumi cumi gue bilang pakai kecoak kesel gue cok kenapa kolosalnya enggak berhenti di tengah ya udahlah kita lanjutin lagi nih gue tuh turun satu bed ya guys jadi auto normal apakah skip doang 10 kali sebelum gue buy di 100 ribu ya teman-teman Let's go Sialun bener ya guys ya Aduh shaiton ya guys ya Kesel gue Ini udah profit ya guys Lu belum subscribe gue belum subscribe. Oh iya gue banyak terima kasih juga yang udah subscribe gue guys Rencananya kalau udah 1000 subscriber nanti gue mau ada giveaway buat kalian semua Yang pastinya lumayan gede lah ya giveaway nya Oke okay, let's go kita langsung mau di quick skip di 100.000 ya cuy karena cacauan pertama di 100.000 eh gua nggak nyariin juga lu yang lu periksa lagi main slot ikut-ikut main ya guys karena ini resikonya adalah duit kalian uang kalian dan nah kalian habis kita payan cepet aja let's go let's go aduh kumpulin lagi co baru juga tuju pakai bener-bener ini si Kraken bener-bener guys, guys. Karena resikonya dangerousnya adalah dana kalian harus jadi yang udah belum bisa berhenti bermain ya guys Dananya pastikan dana dingin ya seperti gua selalu memakai dana dingin yang gua belajar terbuka gua hobi ya. gitu aja ya Karena pastinya resikonya dari habis oke okay, dua, wild wow, turun mantap Gua profit lagi nih guys, gua berharap ada kraken blok yang keluar banyak bener ayo dong segera hewan kita ikan Memo aja jadi sini 42.000-an gua udah dapet duit belum ngomongin 50%nya aja nih cok duit speed tinggal satu-satu ya ii bangke bener-bener emang ini sih kerangkir. kesel gua cowok eh ajiiir ajiiir <gif> oke okay, kalau gagal gua coba turun bete ke gua buy no check please ya cuy let's go bye Boom. kita pilih agak dijeda skin tick lah ya guys ya kita cobain ya coba coba cobain, cobain ya semoga bagus ya guys Let's go Kita agak jeda kedetik detik guys ya Oke okay. Oke okay. Oke okay. Dapat mantap Full dong please Aduh kumpulkan cow baru 8 cow Belum 99 cow Aduh. Eh Oke guys Oke satu berakhir, langsung tuh, mantap. Sampirin, 97, Berharap langsung 3 gitu ngasain, itu langsung 3 Terakhir dulu itu langsung atau Nggak, langsung ya dikrispid berlawal gitu sebelum ini mulai ini lagi tiga. Aduh, buang, buang. tiga langsung gitu 2 oke 2 ini 2 2 coba coba coba coba oke masih satu Mau semoga terakhiran cakep ya semoga dapat epic win nih guys terakhiran oke okay. posisi wild bagus banget Anjing doang, bos. Gua ngarepin blok penuh gitu, Cok. Lagi-lagi profit, gua guys turun bet juga profit, kita langsung nah, naik aja bet 2000 gua coba 2000 ya guys, masih coba kali masih di quick doang. No cek di skip, ya guys, 10 kali manual. Let's go. Ketelalu acok Cok. Aduh, Oke, okay. naikin 2 kali bet 4000 guys, buat turbo skip sepuluh kali ya cok ya let's go. agak sorry ya guys ini mouse gua cok ah, cok co, ya sorry ya. jadi gua agak susah klik, -klik nih oke okay, 3000an let's go kue ya. skip doang kali ini permainan uh, jijikan banget ya lama-lama gua kesel juga nih cok berharapnya di badgerin itu ada bonus yang keluar gitu kenapa bonusnya kejarang banget gitu pikminya jarang gitu kan bonus chestnya jarang aduh jadi kesel gua guys kalau nggak gak gacor gitu ya guys ya Oh ya menurut kalian RTP itu ngaruh atau nggak Kalau menurut kalian ngaruh coba di komen atau nggak Ngaruh komen aja ya guys ya Kalau menurut gue ngaruh ya guys ya Juga jam ya Jam bermain buat kalian itu menurut kalian semua itu ngaruh atau enggak ya Kalau memang pengaruh coba di komen ya guys ya Menurut gua enggak sih ya Kalau menurut gue berbadi ya Oke okay, kita mau buy di 2000 an Di quick skip teman-teman ya eh, Semoga gue berhasil nih Kalau nggak berhasil habis lanjana gua guys masih aja dulu ya. <laughs> agariskan guys, lagi tinggal 250. Kurut an soalnya yang riskan guys. Jadi gua coba gas buy di 100.000-an. Oke, kita coba cepet aja teman-teman. jadinya sedikit aja. Jangan dulu kumpulkan Please. Oke, mantap ini penuh Jangan dulu kumpul. Astaga, 9 coy. Gak kena satu lagi, kena satu lagi 3 pasti guys. Jadi 12 pasti ya, kena satu lagi pasti 1260 soalnya Dan JP pastinya ya anjir gak kena sebulan cuman kumpulkan coq terlalu coq oke okay, masih setuju wild keluar satu langsung tiga dua dong jadi nggak kagum gitu buru tuh langsung dua dong cumi cumi ini gua goreng juga lama-lama cumi cumi bodas halo bos <gif> oke okay, ini satu wild lagi keluar berharap ada blok dan cumi cumi lagi keluar itu ya cumi cumi satu lagi keluar dong lama-lama gua laper cumi cumi beneran -bener. gua ga goreng cok kesel di gua ya <gif> udah 400 ribu Joy, turun lagi, oh mantap coy, ini tiga, masih sentris speed juga, oke semoga berhasil ya Blok kakek keluar semua nih cowok, semoga jadi juta nih, let's go, anjir apa anjing bung doang sih pakai bener monsteros seru kena lumayan 64,500 ayo dong, blok kakek Anjir apa anjing keluar anjing, keluar anjing, keluar terakhir keluar anjing, Gua. cuman cuet ya. ini Ini langsung bayar aja coy. Cuma ya, cuman kesel. Gua gitu, guys. Bener, Oke, gue pilih agak jeda sedikit aja ya, bisa buat tapi tetap pilih ngarang aja, ngasal aja. Kita pilih agak jeda sedikit yang pertama, oke lanjut, lanjut anjir, pulkar tapi sembilan nih guys, totalnya oke, okay, semoga jual ya guys ya 80 ini sembilan, totalnya semoga makanya keluar banyak nih guys cumi-cumi ya. uh mantap ya, satu-satuan keluar di split -spin pertama, kenapa langsung tiga sih cumi-cumi, anjir benar guys ayo dong, langsung dong dua gitu keluar, langsung tiga gitu jadi empat kraken spring masih enam gitu anjir, kraken doang turun gitu, wah, ngapain dong. ngapain selalu cumi-cumi di bawah Kedua eh, dua. Cumi-cumi ngapain gitu di pojokan itu kan anjir. Kesebelu, guys. Oke. Okay. Apaan? Cu? dan cu, dan dadu. Ayo. Lagi dong itu tinggal susah. It, Anjing kepalanya nggak ada. Bang, bener guys. Kepalanya kagak ada. Mokrakin sebanyak itu kepalanya kosong om. Udah habis ini. Cumi-cumi turun guys ya Yang dari cuman 50% dibalikin bos Parah guys oke okay, gue lanjutin lagi ya Gue lanjutin lagi semoga ada bonus keluar teman-teman Semoga ada bonus keluar Let's go bed gedenya ya guys Abis ini kita naik dua kali bed Semoga ada bonus keluar teman-teman Kak oke okay, cakep 26, Tadi 400 turun lagi teman-teman ya Oke ini bet 4000 kita lanjutin turbo Skip 10 kali aja jangan banyak-banyak 10 kali aja ya teman-teman ya Bener ada bonus nih Bonus dong please nggak mau Gue buat ini Kraken. Oke naik ya 23 lumayan nggak turun Kita turun satu bet 3000 ya guys Di skip 10 kali Bonus dong please Free spin boleh Ini bet 3000 kalau bayar 3000 teman temen Bonus free spin boleh banget Ayo dong please Oke kena 255 nih ini gue bingung nih kalau sisa di bawah gue bingung nih cow gue mau bayar berapa nih Cok? oke mantap anjing bener di game ya gue berharapnya ada bonus banyak di bet-bet gede gitu teman-teman tapi malah nggak ada di tengah teman keselain juga ini si kraken teman-teman astaga oke 238 gua gue masih bisa bayar teman-teman ya gue bayar berapa ya agak gariskan gue cow ya oke lah oke lah kita bayar langsung all in aja guys ya tar Langsung all aja teman-teman, kita langsung all -in. semoga jadi juta teman-teman. Kita lihat sama-sama teman-teman. Oke, gua agak jeda, sketik aja. Ayo dapat kita zig ya, guys. Kita zig guys. Oke, mantap. Kenal lagi. lagi. Oke, mantap zig lagi, guys ya. Anjir, kumpulkan lagi teman-teman 8 doang eh. Ini kalau gua gak berhasil habis nih, guys, jadi 9.940 perak ya, guys. Kita coba cek ya, guys ya. Ayo, raket. Oke, mantap. Wah, kena sat kali dua mantap nih guys, jebret, apaan yang kena hiu bage, anjing, yang kena hiu cok, waduh, keterlaluan cok, yang kena hiu, wah habis gue ini cok, habis gue ini dua watt, tiga puluh sembilan ribu, sisa gue habis gue cok, habis ini gue cok, delapan belas lima ratus, habis gue cok. Oke okay, tiga watt terakhiran guys 54.000 ribu doang Anjir habis gue cok Habis gue bos Bos aki bolen lagi guys Gue coba bolen lagi Gue coba bolen lagi No checklist ya teman-teman Kita bay langsung 100 ribu habis nih gue gak ingat ya Kalau gue berhasil udah deh habis nih gue bingung mau bayar berapa Ya guys udah 400.000 ribu Dari gue oke lagi asal okay, oke okay. agak jikjak ya guys kita jikjak dulu kita jikjak oke okay, mantap ini gede-gede cuy -gede, mantap kita jejak dulu ya guys jangan kumpulkan dulu please jangan kumpulkan dulu anjing kumpulkan lagi 9 tapi dapat cuy kumpulkan lagi teman teman aduh betapa terlalu banget dah astaga ayo dong raket mau yang keluar langsung empat gitu cuy satu anjing satu please yang sesuai dulu cuy dengan satu Aji nggak mau turun lagi, cok Turun dong, please keraket. Kena, oke. Okay, dapat apa gue? Das, monsterus. Monsterus doang, teman-teman lima puluh ribu. Aji, wajib nggak mau turun lagi, cok Abis gue, coc. Tinggal lima ribu nih. Kalau nggak dapat lagi nih. Aji nggak mau turun, coc. Serius. Nggak mau turun, guys. Buiz, kena nih kayaknya ya. Ada dua wad di belakang. Mantap. Kena dong. Aji, wajib. Atas mantap, mantap, Tapi ini keraket wins. Oke, okay, mantap. Hehehehehe. <laughs> Oke lumayan 170.000 Itu lagi dong Blok raket keluar dong please Aju ah, gak mau guys Kurang dari 10.000 masih ada satu Gue kirain habis co 3.000 Kenapa ini Ngapain coba ini Ini udah luar terakhir Aju Worsi semuanya guys Bunggir nyaris habis gue guys Naik lagi dulu Sepati guys <tik> gue main kraken cuy tadi udah 400 ribu cuy gue kirain mau naik langsung sejuta gitu oke gue udah naik bait ya guys ya jadi gue berada pada bonus aduh kraken bonus dong please bonus dong please oke okay, ini bonus bonus bonus teman-teman, bonus mantap gue pilih tengah coba gue pilih oke okay, kraken locking wild guys broken locking bug oke okay, gue pilih mana ya pilih kanan kanan guys ya oke okay, wild spin mantap Pilih kiri coba ya Coba pilih kiri guys Oke okay, mantap well spin lagi Kita pilih kupilih pilih tengah coba guys ya kupilih pilih tengah Kirinya kiri kiri, kiri, kiri. Anjing kiri. Kenapa ke kiri Gue pilih pingin pingin Tengah gue ke kiri Tangan gue anjing Aduh 15 ribu Hancur gue guys Hancur Hancur Oke okay, gue naikin 2 kali bet ya Berharap ada bonus lagi temen-temen Bangnya bener Raken ini nggak ada duit ke gue anjing Oke, okay, kita turun satu kali bed, gua coba seduang normal, guys. Goblok, gue ke tengah, kenapa tangan gua ke kiri, anjir? Kesel gua. Kurang dari ribu anjir gua mau bayar berapa nih, cok? Habis gua, cok, 218.2, anjir gua mau bayar berapa nih, guys? Pakai terlaluan ini kraken Harapan gue jauh ya guys dengan ekspektasi ya guys ya, harapan gue itu banyak bonus di bet-bet gede, ternyata Kraken gak kasih banyak bonus. Crispinnya isinya juga kurang bagus guys, cuma sekali aja Kraken win sih ya guys ya. Anjir bener. Eh? ada hadiah kaget, oke, oke, ada hadiah kaget. Lumayan nih guys, ada hadiah kaget. Oke, 2000 ribu gue langsung all in aja cobain ya guys ya. Gue langsung cobain all in aja. Oke mantap, Buik. oke gue cobain all in aja. Oke, okay, gua cuman bertaruh aja guys terakhiran ya guys ya. Ini terakhiran kalau nggak jadi ya udah deh. Habis. Kalau nggak jadi habis gitu aja guys ya. Kita lihat. Jangan dulu kumpulkan Kraken, mantap. Kenan. Kenal lagi kumpulkan cuma delapan cukup rokok deh. Gua kokor dulu guys. Anjing nggak ada Kraken-nya, Co... kecoa bago babi. Kraken kalau okay, rokenya satu al coba bener, -bener kakek, tes, gua, gua, co, abis nih kaket terus gue kueco habis nih jadi habis bonus sudah keluar cok bonus kaket sudah keluar cok ribet gua udah keluar cok ayo dong juga lagi free spin anjir habis gua cok dua lagi free spin <tuk> dua mantap. dua aduh ngadernya jadi blok ya oke mata langsung turun 3 ya guys tiga watt yang mana cok raket empat tinggal satu aja 4-3-1 moment bener ya kraken deh, krak -in deh. Ayi, jadi kagak ini bos WIT! WIT! WIT! WIT! WIT! apa nih? lagi Kraken win! <laughs> gila lu gua abis lucu Terlalu lewat gua lho. Wih... Di, katik, lho, terakhir, lho, Wih... kraken terakhir lu cu Epic cu epic e e e Hai, hai, hai, hai, hai, itu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mantap, mantap, mantap, mantap, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, berarti berarti hai, epic epic nih? kerakem epic, epic. epic guys epic banget gue dapat langsung 635 udahlah, udahlah udah udah ini udah, udah, udah epic wins epic comeback ya teman-teman ya aduh nyaris habis dikasih 400 ribu lumayan banget cuma ini saya baru banget dicukup akhir terlalu kesterawuan oke gue mau pamit thank you udah lihat gue sih udah next game slot bye bye